doa keluarga mohon berkat dan perlindungan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus amin Allah Bapa kami yang maha kasih kami sekeluarga datang bersembah sujud di hadapanmu kami bersyukur atas segala rahmatmu di dalam kehidupan keluarga kami ini Engkau menghimpun kami semua yang tinggal bersama sebagai satu keluarga. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan rahmat keselamatan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Bapa. kami percaya Engkau menyertai keluarga kami ini sehingga keluarga kami benar-benar menjadi gereja rumah tangga yang bertumbuh dan berkembang dalam keutamaan-keutamaan Kristiani, iman, harapan, dan kasih. Kami percaya engkau membimbing keluarga kami dalam kesulitan hidup yang kami alami setiap hari. Kuatkanlah kami sekeluarga, bila mana kami tergoda untuk jatuh ke dalam dosa dan menyimpang daripadamu. Tumbuhkanlah iman kami, agar setiap hari kami tetap teguh, menghadapi tantangan-tantangan nyata di dalam kehidupan. Kuatkanlah harapan kami, agar tidak mudah putus asa ketika rencana-rencana kami seakan-akan mengalami kegagalan. Semoga berkat rahmatmu semua yang tinggal bersama kami, saling berbagi kasih satu sama lain, belajar berkorban dan rela memberi maaf dan pengampunan. Bapa, kami serahkan keluarga kami seutuhnya ke dalam penyelenggaraan kasihmu. Semoga segala bentuk kejahatan kau singkirkan jauh-jauh dari keluarga kami. Biarlah kehangatan dan kedamaian senantiasa menyertai keluarga kami dan cinta kasihmu mewarnai hidup keluarga kami sehari-hari. Amin.